Oke bosku kembali lagi bawa modal dua ratus ribu rupiah ya bosku. Ya. Semoga kita dikasih yang mantap-mantap sama kakek Zeus ini ya. Jangan lupa dukung gue dengan cara like, komen, dan subscribe di channel gue ini ya. Dan bagi kalian yang mau gabung mau daftar bermain game ini langsung aja ke kolom komentar gue taruh linknya di kolom komentar dan bisa juga sharing-sharing di grup WA yang udah gua taruh linknya juga di kolom komentar ya bosku ya atau langsung aja ke tentang channel gue juga disana gue taruh linknya juga ya silahkan kalian pilih mau ambil linknya di mana ada di tentang channel dan di kolom komentar ya bosku oke okay, brother kita coba di spin turbo 30 aja dulu ya kita coba di spin turbo 30 Kali ya bosku jangan lupa centang kanan atau lewati layar aktif serta double sing juga aktif ya semoga aja ini kita bisa dapat yang mantap-mantap dari si kakek dedengkot ini ya si kakek sepuh kita ini si kakek jeus jeus mara jeus. oke Zeus mara mantap sekali itu satu lagi turunin, nice Oh. Kakak, good job, good job, good job, good job, hand job, low job, mantap sekali. Good job emang nih si kakak ini, nice banget emang baik-baik, baik banget dikasih gratisannya. Tapi kok nggak pecah-pecah tuh kakak? Aduh, hi, atu kok ini si kakek Nah gitu dong, pialanya pecah. Mantap guys, mantap sekali. Cuman kalinya kali dua doang. Ampretos ini Aduh, kakek jeus, Oke, okay, langsung ke lagi kakek Tambahin lagi petirnya kakek Kagak dikasih, goblok sih kakek Wih Lu ngasih free spin buat aku kalau nggak ada yang pecah gini Bapok banget sih kakek ini Ayo Kasih yang mantep ya kakek hmm, Nice, pecahnya mantep Tambahin lagi petirnya kek, jangan cuman doang kek. Ya ampun, kek buncuk buset dah, luar sekali kakek ini. Besar dua puluh enam ribu tapi nggak apa-apa ya namanya juga gratisannya bosku santai aja kita mainnya slow slow dikasih lagi loh banjir ini free spinnya nih dikasih lagi sama si kakek baru aja selesai dapet free spin dikasih lagi semoga aja ini ga boncos kayak tadi ya ayo dong pecah dong masa boncos terus woi buat apa banyak banget lo kasih free spin dikasih free spin lagi nggak dikasih pecah buat apa nah gitu petirnya kali 50 jeger ayo Kali 50 ayo, kali 100 lah, kalau nggak mau kali 50, kali 250 juga nggak apa-apa lah, daripada nggak dapet petir sama sekali ya, ayo, ayolah lagaskan kakek, Ih, giliran lu gak pecah dikasih lu, jamet dasar, ayo, aduh, mantap kali, jos nih, kuningnya juga, nice, oke, mantap. 8.000. ribu aduh. nah gitu petir ayo petir hmm. oke okay, umumnya mantap dikasih prispin tambahan kita coy wuuu uh, du du, du, du. dikasihnya um, 4 skaternya nih tanda tanda apa nih kalau dapat skater 4 di dalam nih apa ya semoga aja perlu tanda baik ya boski kalau nggak baik ya ya udahlah Nggak mungkin sampai rungkat juga kan kita kalau kita rungkat Udah abis ya harus depo lagi jadinya Tapi nggak lah masa rungkat Oke lanjut lagi Gaskan Ya lumayan lah daripada yang tadi ya Dari tadi cuma dua ribu ini dapat 43 ribu lumayan lah yang Sampai kita rungkat Kalau rungkat malas deponya lagi ya Oke okay. Nah gitu The best banget ya hmm, Mantap kali lah bosku Enak kali ya Pecahnya Tapi belum dapat petir nih terkali 25 ke Atau 10 gitu lah ya yang kari receh-receh nah, Buat apa Yo, gaskin, nah, Ayo gaskan Ayo gaskan Gaskan Jangan lupa dukung gue terus ya bosku Untuk berkarya ini ya Membuat video semakin uh, Banyak like dan komen Yang kalian berikan semakin membuat Gue bersemangat untuk membuat Video ini setiap hari ya bosku ya semoga aja modal kita juga nggak habis ya karena kalau udah rungkat memang sulit ya. Wih, di, dapet lagi bosku. Gacor gacor banget ini. Gacor kali lah pokoknya. Mantul berkuntul pra ini. Mantul tul tul Oke okay, langsung. Yasmin. Yes, petirnya gak ada nih, gimana sih nah, gaskin petirnya mantap sekali Hai, kenapa kalau dapetin malah gak dapetin nih solole, solole banjir ini banjir skater nih banjir skater banjir skater tapi gak ada aduh, tambahin lagi yoi udah tadi ditambahin mulu nih gaskan, yuk, Nyat daya. Nyat daya. lebih parah ini daripada yang pertama tadi, ayo, emang ya kalau misalnya yang udah perhatiin sih, kalau kita dapat free spin terus dapat tambahan lagi ya, dapat tambahan free spin tiga apa scatter gitu lebih seringnya lebih seringnya itu rungkat dibandingin kita JP ya. lebih seringnya rungkat ini berdasarkan pengalaman sendiri ya. bukan rungkat sih maksudnya boncos ya untung kita nggak pernah beli spin ini dari tadi nih belum pernah beli spin udah langsung dapat dikasih beli spin oke coba kita beli spin ya langsung aja kita gaskan bosku di 240 ya bosku ya langsung gaskan, tancap gas hmm. gas nih ya biasanya kalau gratisan nggak dapet apalagi udah berkali-kali kayak gini nih biasanya gacor pas kita buy spin, gas soalnya kan pecahnya banyak di luar di dalam pecahnya sedikit jadi, minta dibeli dia, Dan bener kan, tuh. Saya ngajak, tapi cuma kali 4, tuh. Udah 7,000 pecahnya gila, kan? Nah, ini pecah lagi, tuh, ya kan? Nice. Cincinnya connect. Mantep banget. Nah, ini dia yang kita harapkan, brother and sister semua. Oke, okay, the best banget. Ayo, lah, beli modal, lah. Yo, i, gila gokil, konek oh, dong pialanya saya nggak ada petir sama sekali si Zeus emang gila nih. Eh dah, bakal gila nih si Zeus nih. Ayo balikin modal gua. Net, dah ya. ayolah Jeus, balikin aja bonggal buah aja petir lagi petir Cedet. ayo ayo cegir, nah, gitu lagi, lagi, lagi, sekali lagi sekali lagi petirnya nice, gitu dong bosku dapat kali 13 lumayan, daripada lumayan ya bosku ya atau sensasional lah ya kan oke, langsung gaskan lagi lagi Oke okay, bosku Oke okay. Mantap mantul Gak apa-apa ya untung 50 ribu kita WD aja bosku Eh Dapat 100 ribu nih kita bosku Lumayan ya eh. Dapat 100 ribu Jangan lupa like, comment dan subscribe-nya Ketemu sama gua lagi di konten selanjutnya Ya, see you guys semuanya Bye bye Gila Tinggal 82 doi 180 ribu kita dapat bosku Thank you banget semuanya gua dulu ya Oke okay, bye bye Jangan lupa like comment subscribe